Halo Sobat, gimana kabarnya hari ini? Siapa yang gak kenal negara satu ini? Negara yang penuh dengan keindahan dan berbagai macam keunikannya. Jangan kemana-mana ya, kita bakal lihat keindahan dari negara Swiss ini. Walau Sobat belum pernah ke sana setidaknya Sobat tahu bagaimana keindahan alam negara satu ini. Selamat menikmati keindahan alamnya.